hanya doa terbaik pokoknya selalu kita berikan untuk Leslar family Mudah-mudahan selalu seperti ini rukun bahagia dan semoga rumah tangganya Sakinah mewadeh warahmat Melihat begini aja sudah happy banget persahabatnya Masya Allah Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan di unggahan ini Diantaranya dari akun Mariam Sahara 88 mengatakan Komewek ya, sesederhana itu bahagiaku lihat kalian bahagia. Rukun saling menyayangi, bisa buat moodku lebih baik. Masya Allah. Alhamdulillah, Leslar selalu membuat warga Konoha bahagia. Kita lihat juga kalimat komentar selanjutnya diberikan dari akun state87miki. Ada hikmah di balik setiap peristiwa? Jika kita benar-benar ikhlas dan berserah serta kuat berjuang... Berusaha bahwa sesuatu yang indah ada yang harus dikorbankan, serta mengajar kita lebih dewasa dan memandang sesuatu musibah ada cahaya terang, yang menanti di hujung jalan asalkan kita menetapkan arah tujuan hidup kita untuknya. Amin. Masya Mudah-mudahan Leslar ke depan tentunya selalu menjadi pribadi yang lebih baik, dan semoga rumah tangganya selalu rukun dan bahagia. Untuk berikutnya, sahabat, kita lihat juga sebuah postingan kalimat yang diunggah oleh akun fanbase Lesnar Masya Allah, lar, doamu cari ridho Allah sangat luar biasa, lar, dan doa istrimu tercinta. Kemarin fans yang nge dan bully dirimu di feednya jumpa ajak dan berfoto. Sekarang pasangan itu jumpa kalian bertiga di rumah Allah, merinding aku, lar. Apa perasaan mereka saat jumpa dirimu di rumah Allah? Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis. Subhanallah. Tangan Allah kalau sudah bekerja dalam seketika Allah tunjukin kebenarannya. Selalu sama kalian, membenci kalian tetap beri mereka dengan senyuman. Tembakan yang sangat mematikan. Dari sini dan dari Leslar aku banyak belajar dan melihat mana manusia paslu dan yang betul-betul sayang sama kalian. Paham kan? Kalian maksudku? Itu kalimat caption yang ditulis Namun tentunya komentar pun memang banyak sekali diberikan Diantari dari Smith Itarah mengatakan Maksudnya siapa ya? Maaf belum paham Memang ada fans yang bully Terus ketemu pas umroh Atau memang lesar sengaja ajak umroh Kita lihat ada jawaban dari Bahar Wirta ada sis, fans itu pernah datang ke rumah Leslar Ibu-ibu loh dia Bahkan foto bareng bersama Dede Dan pas ada masalah itu Fans atau tersebut Posting fotonya bersama Dede dengan caption bla bla Dan di postingan itu Banyak komen menghakimi suaminya Dede Begitulah kurang lebih Maaf kalau saya saya salah Di persahabatnya Begitu banyak Orang-orang tentunya bersahabat ya ketika bertemu dengan Leslar secara langsung Pastinya menyampaikan mengatakan bahwa Leslar itu memang aslinya sangat luar biasa baik Rama, nya pun tetap terjaga dengan baik Dan Alhamdulillah persahabat ya, Leslar orangnya memang luar biasa Selalu humble kepada siapapun Mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi dan selalu menjadi contoh baik untuk kita semuanya Amin Kemudian juga, persahabat, kita lihat ada sebuah postingan dari ig nya Marwah FC. Mengunggah video Papa B, persahabatnya semalam, Alhamdulillah, tentunya jadi main sepak bola bersama tim Marwah. Masya Allah. Dan tentunya, persahabatnya, ini juga ada informasi kenapa nggak jadi live. Karena ada satu dan lain hal semalam tidak jadi live. Saya sehat, sehat ya, al-Marwah FC. Itu kalimat yang diposting posting oleh Marwah persahabatnya mengenai tidak jadinya live semalam saat Papa B main sepak bola bersama tim Al Marwah FC Cabang Medina hanya doa terbaik saja Alhamdulillah persahabatnya begitu banyak orang-orang baik yang selalu tulus mensupport Leslar dan Alhamdulillahnya juga Papa B tentunya semenjak di sana sudah pintar berbahasa Arab Masya Allah mudah-mudahan sehat mudah-mudahan selalu bahagia dan kita juga Selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan apapun yang dilakukan semoga selalu lancar dan dimudahkan. Kita selalu menunggu cidukan dan selalu menunggu kabar baik dari Lesti dan Pilar. Jangan kemana-mana terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan pastinya kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Pilar. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bang Indu terima kasih.